Mengikat janji setia sehidup semati untuk menjalani setiap suka duka di dalam. Sampai nirwana tak terlihat lagi Cinta kasih ini tetap abadi Sampai nirwana tak terlihat lagi